kembali lagi di POKU NO NIPPON Hari ini nggak ada Edi soalnya aku mau surprise buat Eddie. Hari ini aku perlu ikut rumah sakit buat cek bayinya dan, dan, kali ini aku udah tahu cewek atau cowok Ya berarti gender ya Jadi, kali ini aku mau bikin konten gender liby Tadi aku udah pergi ke menjelusi Ini cheesecake udah siapin Dan aku beli biskuit Coklat sama cream. Nah, marshmallow juga aku beli jadi aku mau potong ini dan masukin marshmallow di dalam sini nya warnanya ada tiga pink putih dan kuning jadi kalau bahannya cewek aku masukin pink kalau cowok aku masukin kuning kalian juga penasaran kan? cewek atau cowok jadi Check nah, aku buru-buru soalnya sekarang udah jam 6 Ya, sebentar lagi Edi pura Jadi aku harus cepat bikin Kue Ayo huh? Nah, ini pertama kali dibuat aku Jadi kalau aku salah Atau gagal Jangan Jangan apa ya Jangan marah-marah ya huh? Oke okay. Gimana ya Aduh Ini umpuk ya? Gimana ya? Bisa potong nggak ya? Guys Kue ini Lebih umput daripada pikiranku Jadi Aku duk kalau aku potong Sama pisau Ya, coba aja ya Bisa nggak ya? kan? oh my god enak oh hmm. jadi gimana ya? aku mau masukin marshmallow pindah dulu ya pindah dulu so, disini sini mau bikin lubang sini. gimana sih? mungkin pakai kapuk ya? ini aja oh my god, oh my god. soalnya nggak ada arah tertang jadi ya pakai ini aja Oh my Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god, oh my god. Oh my god. Huh? <laughs> iya tuh jeluh gak apa-apa yang penting <laughs> bikin <being> surprise ding <laughs> <T lineage>. marshmallow <laughs> kalau masukin ini mungkin lebih apa ya lebih kecil lebih baik ya ya oke, okay. aku potong ini kuning Igi pink, nggak oh, apa-apa ya. Oke okay, oke, okay. aku potong dulu ya. <laughs> oke, okay. aku udah, udah shopping, <laughs> cuma kawat aja. <laughs> Tapi ya, di dalamnya udah ada masih maro, pink atau kuning. Jadi ya pun juga pikir-pikir dulu, cewek atau cowok kuning atau pink. <laughs> oke, okay. aku dekorasi dulu ya. Sekarang aku mau bikin cendera mau turi cewek atau cowok buru buru cewek atau cowok gampang aja soalnya buru buru Eh, sempat lagi edit PR. Hmm. Jadi kasih tahu enggak ya? Hmm? Ah. Apa ini? Halo. Halo. Halo. Ayo, bikin konten yuk! Bikin konten orang capek. <laughs> Ayo. Ada aja kamu. Ayo, ayo bikin kaget aja kamu yang ngapain duduk di situ ah. kaget aku ayo ayo masuk cepetan orang-orang ah. pulang ayo gitu, mau bikin kamu mau bunuh siapa hey. apa hancur pak hey. masih bahasa saya oh iya tahu gini mau bilang dulu mau bikin konten gitu nggak bilang apa-apa nggak -apa, gitu Kalau itu nggak surprise kan jadi ayo duduk duduk duduk situ apaan duduk situ duduk situ ya tunggu sebentar menang, ya wait, ada stick atau apa stick bukan <laughs> stick tunggu tunggu cincin cincin cincin cincin cincin cincin cincin cincin gimana gimana lucu lucu <laughs> kan ini ya habis udah bahasa ini kayak terus <laughs> coba habis dari dokter kan iya jadi hari ini kelihatan. Kelihatan. Udah tahu cewek apa cowok? Iya, aku udah tahu. Ya iyalah kamu <laughs> ya, Aku yang kesana, masa kamu gak tahu. Terus gimana gimana? Ceritanya apa yang dimaksudnya cewek apa cowok gitu? Iya, jadi kalau cewek hmm. di dalam kuenya pink marshmallow. Pink ini marshmallow. marshmallow? lah ah, pink marshmallow itu iya. kalau cewek. Cewek. Kalau, kalau cowok. Yang warna kuning, kuning. ini. Kuning yang kamu kamu kelihatan ini kuning atau ini kuning, pink. ini oh ya ya, soalnya ini apa ya? Warnanya tawal, kan. jadi agak khawatir. Kalau kamu ada masalah, matanya oke, ah, <laughs> yeah, kamu <yeah, yeah>. <laughs> itu rumah, rumah, rumah, rumah, enggak bermasalah. Oh, gak apa apa ya. Jadi apa -apa. kamu udah tahu kan? Ini rumah, kan. rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, Ini rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, iya, iya, iya, iya. Emang emang aku buta warna sayang. <laughs> aku buta warna. Pinter pinter. Kacau nih anak ini. Oke okay, jadi tiga warna kan? Heeh. Uh -huh. Tapi di dalamnya cuma satu aja. Uh -huh. Jadi pink atau kuning. Gimana aku? Gimana ya? Harus tumpuknya dari mana? Dari dari physical kamu itu dari komen komen para penonton ini. Iya sih. Dari penonton katanya pen ini komennya cowok. Cowok ya? Uh. Kenapa? Ya kata katanya perutnya lonjong tapi nggak nggak nggak diaten saya. Ya enggak, enggak, enggak dekatin, yang mana lebih baik buat nggak, kamu. Buat aku mana aja saya Mana Bu, aja? Joonya juga anak aku. Ha? Oh yang penting sehat ya. Oh iya Pak. Oh karena gitu. Jadi tapi harus ini, pilih. ini iya harus pilih. Oh, ikutin penonton aja deh penonton katanya perutnya bulat. Bulat ya? Kalau perutnya bulat berarti cewek. Oh gitu? Iya kan penonton bilang gitu kan tapi, ada komen-komen itu. Tadi kan kamu bilang cowok. Iya eh, penonton bilang ada yang bilang cowok. <laughs> bilang oh gitu. Jadi kamu pilih cewek ya? Aku pilih cewek deh. Oke okay, oke okay. oke. Okay, jadi potong potong. Gak deh cowok deh. Cowok? Cowok deh. Kenapa? Soalnya lebih banyak orang yang komen bilang coach katanya cowok. Oh gitu. Oke oke. Okay, okay. Jadi deh. cowok ya. Kalau kamu salah gimana? Oh yaudah, aku... cewek deh, cewek. Hah? cewek. Soalnya ini loh ada apa? juga yang komen katanya wajah kamu semakin cerah, semakin cantik gitu. Oh gitu. Jadi cewek deh, cewek. Cewek. <laughs> ya, oke, okay. kalau gitu, ya potong-potong. Potong. Potong-potong. Bentar, kalau aku benar dapat apa aja, pak? Hmm? Kalau aku benar dapat apa? Kalau kamu benar? Dapat yeah. anak. Iya yeah, ah. yeah, gitu. <laughs> ada cewek. <laughs> oh, berarti cewek? Enggak, enggak tahu. Kasih tahu nggak ya? Ntar, ini yang nulis siapa ini? Tulisannya jelek amat ini. Apa? Ini kayak ayam ini. Apa? Itu kamu, muka oh, kamu. Mana muka aku kayak ayam sayang? Ah, oh, mirip banget. Aku pilih... <laughs> hmm. Firasat aja, firasat ya. Feeling iya. aja feeling. Iya, feeling aja. ah uh, Cewek apa cowok ya? Hmm. Cewek. Cewek? Cewek. Oke. Okay. Kalau hmm. gitu, potong. Katanya bulat. Cewek. Tapi enggak deh. Dari belakang katanya kelihatannya... Kamu, anak. Ma! Ah, Goyang-goyang! <laughs> Lakin kamu enggak bilang dulu kalau gitu, aku kan di kantor bisa persiapan tuh... ...mikirin gitu cewek apa cowok gitu. Oh, gitu? Oke, okay, oke. Okay. Jadi? Uh, soalnya ada yang bilang kalau lihat dari samping enggak kelihatan bulat, mm -hmm. berarti itu cowok. Mm -hmm. uh, aku pilih cowok. Cowok, oke. Okay. Jadi? Potong dulu, potong dulu, potong enggak, dulu. Gitu. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Ini semuanya boleh dimakan kan? Boleh, boleh, boleh. Potong nih. Iya. Lihat nih. Oke. Okay. Kalian lihat nih penonton, nih. Oke, oke. Lihat ya. Potong. nggak ya? Oh. Oh? Pink. Berarti cewek. Oh? Pink? Nah, pink tuh. Eh, kamu nggak ada masalah matanya. Ini pink ini, sayang. Pink? Beneran. Oh. Ini pink ini. Oh, kudiatannya kuning kan Enggak, apaan kuning? Oh? Hmm? Hmm? hmm? Kamu makan? Iya, iya, ping beneran, hmm. ping beneran, sayang beneran. Mm Heem, berarti cewek. Iya, yeah. hehehe. <laughs> dari belakang gak kelihatan bulat, kelihatan lonjong. Nah, cewek. berarti cewek. ya jadi enggak gurih apa-apa gitu. Nggak kelihatan apa-apa. Kalau cowok kelihatan apa ya? Burungnya. Iya, tapi nggak ada burung. Nggak ada burung. Iya, tapi sampai sekarang ya. Iya, jangan-jangan ntar ada burung lagi. Ternyata dapat ada cewek, guys. Aku nggak tahu. Hmm. Tapi itu beneran, kan? Iya, bener. Jangan-jangan tiba-tiba besok ya atau bulan depan... Ya, burungnya datang. Ngecek kehamilan lagi ternyata jadi cowok. Tapi ada kan orangnya? Ada yang kayak gitu, iya, iya. beneran. Cewek, ada yang kayak gitu? Ya, mereka pikir cewek tapi hmm. udah terakhir cowok gitu. Makanya, berarti benar penonton yang bilang wajahnya syaços semakin semakin cerah, cerah semakin ya. cantik itu cewek. Berarti benar itu ya? Atau ya mungkin karena mereka udah berpengalaman kali ya? Ya, tapi kalau cewek, pa. mukanya mirip sama kamu loh. Oh gitu. Iya, papa. Masa sih? Ya jadi cewek tapi kayak gini mukanya. Huh? Bapak kamu mau jelekin <laughs> ya, aku kan? mau jelekin aku nih pasti deh. Yes, yeah, selamat sekali selamat. lagi guys. Nanti ya semoga sehat selalu sampai ini sampai kita bisa lihat wajah cewek, wajah cewek. aslinya seperti apa ya. ya mirip gimana, aku ya? atau mirip dia? Hidupnya gimana? Kamu Murunya mau jelekin, mau jelekin aku dia, mau. Oke okay, itu dia guys. Yeah. Udah kamu tutupin ya. Yeah. Iya thank you for watching. Always be smart. <laughs> Enggak ada smart, smartnya coba ya. Udah, bye bye guys, bye bye guys. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan Comment! Bye bye.